Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dadang Secara pribadi mohon maaf Mungkin atas kekeliruan omongan saya Tidak ada maksud untuk menolak kehadiran teman-teman Bonek ke Malang Teman-teman supporter ke Malang tidak ada dulu Tidak ada Khususnya kepada Bonek Purone monggo Sampai ke Malang, monggo. Besok pun mau ikut tahlil, monggo. Yang saya maksud 40 hari itu bukan menolak kehadiran kalian. Enggak. Tapi untuk kita duduk bersama, kita bicara masalah perdamaian. Itu. ya Kalau mau mendoakan, saudara-saudara saya, korban monggo, kami ucapkan terima kasih juga kepada bonek. Membuat acara yang luar biasa di Tuku Pahlawan. Cak peci. dulu dulur, -dulur Bonek abe. sepuroni ini Secara pribadi aku njaluk sepuruh. Luput. Keliru ini. Omonganku mau. Memang. Omongan. Pasti. ono salah. Aku lesek. Cuman. Saya capek. Saya kondisi. Pikiran saya lelah enggak onok maksud apa-apa nang dulu-dulu pokok nek. Sepuro ning ngake. Senes Semoga kelak kita akan satu tribun, kita berdamai. Dan saya yakin itu pasti. Cepat atau lambat itu pasti. Besok monggo talilan sareng-sareng ke kanjuruan. Masalah. Sepuroni. luput utomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam satu nyali, wani. Ikumang cuplikan video uh, Dadang Arema Sam Dadang sehingga kontroversi, nggak geram warga net di DE kontroversial karena statement DE di acara nih Najwa Mbak Nana Sihab saat menjawab statement nih. Andi Peci pentolani bonek pentolani persebaya, dimana Andi Peci ini kan kepingin kepingin berbela sungkawa, terus kepingin ngewangi ngusut tuntas permasalahan tragedi satu Oktober di Kanjuruan, hanya saja statement meni Sam datang aremai banyak yang mengecewakan menyakiti hati bukan hanya Arema dari pihak Arema ya tapi dari berbagai lapisan supporter yang menginginkan perdamaian yang menginginkan kedua rival Arema sama Persebaya ini Bonek sama Aremania ini bersatu mungkin gitu saja pembahasan kali ini jangan lupa like comment dan subscribe channel YouTube Ratu Bidadari TV jangan lupa ya di subscribe ya salam satu jiwa